Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skenario hidup tiap orang itu berbeda-beda Semua manusia diciptakan dengan rezekinya masing-masing Semua manusia diciptakan dengan jalannya masing-masing Dan semua manusia juga diciptakan dengan masalahnya masing-masing Ada orang yang kerja dengan penghasilan besar Tapi jauh dari anak istri Ada orang yang kerja dekat dengan keluarga Tapi penghasilannya pun pas-pasan Ada orang cemerlang dalam karir Gaji mentereng, tapi gajinya habis untuk melunasi hutang orang tuanya. Ada orang yang penghasilannya biasa banget, tapi punya orang tua yang tidak punya hutang sama sekali. Ada orang rumahnya kecil, tapi anaknya banyak. Ada orang yang rumahnya besar, tapi Allah belum mengkaruniai mereka untuk punya anak. Ada yang punya karir cemerlang, tapi masih single. Ada yang sudah berkeluarga, tapi karirnya hancur. Tahu nggak? Kenapa hidup kita kadang tidak bahagia? Karena kita selalu membandingkan Hidup kita dengan kehidupan orang lain Kita selalu membandingkan Apa yang kita tidak punya dengan apa yang mereka punya Membandingkan jalan mereka yang lurus-lurus saja -lurus Katamu Sedangkan jalan kita penuh liku dan tanjakan Membandingkan perjuangan mereka yang katamu gampang Sedangkan perjuanganmu begitu sulit Ya kalau selalu membandingkan Pasti tidak akan ada habisnya Manusia pasti punya masalah masing-masing. Masing-masing pasti punya perangnya dalam hidup. Jalan kita sebenarnya sama-sama terjal. Cuman yang membedakan itu jenis batunya saja. Masalah kita itu sebenarnya sama-sama sulit. Cuman yang membedakan jenis masalahnya saja. Kadang kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita sampai lupa rahmat yang Allah kasih ke kita saat ini. Rezeki yang dikasih ke kita itu bukan hanya berbentuk uang, badan yang sehat, Anak yang soleh, pasangan yang setia, lingkungan kerja yang nyaman, tetangga yang ramah, teman yang gak drama, orang tua yang masih lengkap. Dan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bentuk rejeki tersebut bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan selalu beranggapan bahwa hidup orang lain itu lebih baik daripada kita. Belum tentu. Jangan pernah membandingkan satu postingan bahagia orang di media sosial Dengan 24 jam kita saat itu Itu tidak adil dikala kita mengeluhkan tentang pekerjaan kita Bagi para pengangguran pekerjaan kita itu adalah impian mereka dikala kita selalu mengeluhkan tentang anak kita Yang berisik dan susah diatur Tapi anak kita yang berisik itu adalah impian semua wanita Yang ditakdirkan untuk tidak bisa punya anak Rumah kecil yang selalu bocor itu adalah impian orang-orang yang terusir dan tergusur. Harta kita yang sedikit itu adalah impian bagi orang-orang yang dikejar hutang. Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya? Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, walaupun sekurang apapun itu? Kenapa kita terlalu sibuk dengan melihat bahagianya orang lain? Kenapa kita tidak mencoba membuat diri kita bahagia? Kenapa kita terlalu sibuk ngurusin rezekinya orang lain? Sampai rejeki yang ada di dekat kita saja, kita tidak pernah sadari, bahkan kita tidak pernah syukuri itu. Apa yang membuat kita mengeluh? Apakah dengan mengeluh itu bisa merubah keadaan kita? Tarulah kita lagi susah sekarang. Kita lagi berada di fase yang begitu sangat perih dalam hidup ini. Tapi, bukankah Tuhan selalu memberikan kita masalah selalu dengan jalan keluarnya? Jangan tangisi keluhan dan masalah itu. Tugas kita adalah mencari jalan keluar dan solusinya. Tidak akan ada jalan keluar bila kita selalu mengeluh dan lupa bersyukur. Karena syarat untuk menemukan jalan keluar tersebut adalah dengan berpikir jernih. Berpikir jernih hanya bisa dilakukan orang-orang yang pandai bersyukur dan ikhlas. Memang terkadang apa yang terjadi susah kita mengerti. Tapi sebenarnya kalau Tuhan menciptakan kesedihan, Tuhan juga pasti menciptakan kebahagiaan. Karena sedih dan bahagia selalu jalan beriringan Allah itu sayang sama kita Kita saja yang kurang bersyukur Tuhan itu selalu menjaga kita Tapi kita saja yang tidak tahu diri Tidak peduli seberapa buruk perjalanan hidup yang kamu lagi alami sekarang Saat kamu bangun pagi besok Ucapkanlah rasa syukur Alhamdulillah Karena kita masih diberikan kesempatan untuk melihat mentari pagi Tidak ada penderitaan yang abadi Begitu juga dengan kebahagiaan kecuali bagi orang-orang yang pandai bersyukur Insya Allah dia akan selamanya merasa bahagia bersyukur itu jauh lebih mulia daripada selalu mengeluh dan mengutuk keadaan karena dengan selalu bersyukur kita bisa membebaskan diri kita dari rasa cemas dan rasa bersalah nikmati semuanya yang kamu miliki saat ini jika sedih, jangan terlalu jatuh jika senang, jangan terlalu terlena sertakanlah selalu rasa syukur dalam setiap hidup yang kita miliki bahkan walaupun cuman sendal jepit yang anda pakai sekarang, bersyukurlah, karena sendal jepitmu itu adalah impian bagi orang-orang yang tidak punya kaki. Ada pepatah Jawa mengatakan, Sejatinek, Uripkuwi, sawang Sinawang. Terkadang, kita melihat hidup orang lain itu jauh lebih enak daripada kita. Tapi mungkin saja, dia lebih susah. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Hakikat hidup ini adalah persoalan bagaimana seseorang memandang dan melihat sebuah kehidupan. Terakhir, Tarik nafas panjang, bersyukurlah dengan nikmat dan karunia hari ini. Tersenyumlah dan lanjutkan perjuangan. Terima kasih.